menghapus ingatan roh yuan tetua jiang gerbang yuan sebuah array cahaya ungu hitam tiba-tiba muncul di ruang yang tenang di pegunungan yang jarang penduduknya jauh di dalam wilayah barat laut wilayah suan timur array cahaya berkedip sebelum empat sosok bergegas keluar dari dalam sebelum mereka tiba di puncak gunung keempat individu tiba di puncak gunung mereka sedikit terengah-engah sebelum mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi muram bagaimana Apakah kita berhasil menyingkirkan mereka? Lindung menatap Little Martin dan bertanya. Martin kecil sedikit merajut alisnya. Dia merenung. Orang yang mengejar kita harus menjadi salah satu dari tiga kepala sekte besar dari gerbang Yuan. Ketika kami melompati ruang, aku bisa mendeteksi bahwa dia menggunakan teknik rahasia untuk melacak kami. Namun, orang lain kemungkinan telah menggunakan teknik rahasia lain untuk mengganggunya. Mengganggu dia. Lindong sejenak terkejut, sebenarnya ada seseorang yang berani mengganggu teknik rahasia salah satu dari tiga kepala sekte Gerbang Yuan. Iya nih, orang yang melakukan intervensi juga sangat kuat dan dia jelas bukan individu biasa. Namun, aku tidak tahu siapa dia dan mengapa dia memilih untuk membantu kami. Martin kecil mengerutkan kening dan berkata, Lindong juga sedikit merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum murid-muridnya tiba-tiba fokus. Dia berbalik untuk melihat Ying Huan-Huan. Pada saat ini, mata besar yang cerah yang terakhir juga menatapnya. Huan Sekte, Ayah, dua suara bersamaan dikeluarkan dari mulut mereka. Hampir tidak ada orang di wilayah Suan Timur yang bisa menghentikan salah satu dari tiga kepala Sekte besar di gerbang Yuan. Lebih jauh, itu adalah seseorang yang akan membantu mereka atas kemauannya sendiri. Sepertinya tidak ada orang lain selain Ying Suanzi. zi oh. Master Sekte Dao Sekte Ya. Martin kecil tertegun sejenak. Dia segera tiba pada pemahaman yang tiba-tiba dan tertawa. Sepertinya dia orang yang baik. Diam-diam dia benar-benar akan membantu kita. Petik 2. Lin Dong mengangkat bahu sebelum melirik Ying Huan-Huan. Alasan mengapa Ying Xuanzi Zi campur tangan kemungkinan karena dia membawa Ying Huan-Huan dan Heavenly Phoenix Zither. Sepertinya membawa gadis ini sepanjang waktu ini benar-benar keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, kemungkinan akan ada masalah besar hari ini. Meskipun Lindung tidak takut pada apapun, dia juga menyadari bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, bentrokan langsung dengan kepala sekte dari Yuan Gate kemungkinan tidak akan berbeda dari cacing yang berusaha mengguncang pohon. Namun, karena Ying Xuan Zi dapat merasakan bahwa mereka dalam bahaya, kemungkinan dia juga menyadari hal-hal yang telah mereka lakukan. Kami sedang diintip, ekspresi Lindong berubah tidak wajar untuk sesaat. Ketika dia melihat ekspresinya, Ying Huan Huan berbalik agak bersalah. Ying Suan Zi mungkin bisa mengintip mereka karena segel yang tersisa di dalam Heavenly Phoenix Sitter. Lindong tanpa sadar tertawa ketika dia melihat ekspresi bersalah Ying Huan Huan. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Kelompok cahaya Yuan Spirit yang berisi Yuan Spirit Tetua Jiang muncul di tangannya. Martin kecil, bisakah kamu mengatur pertahanan terlebih dahulu? Aku berencana untuk sepenuhnya menghilangkan kesadaran dalam roh Yuan ini terlebih dahulu. Kalau tidak, kepala sekte Yuan Gate itu mungkin bisa melacaknya. Lin Dong berbicara dengan Little Martin. Setelah mengalami taktik mengejutkan dari kepala sekte gerbang Yuan, dia jelas menjadi lebih berhati-hati. Baik, Martin kecil mengangguk ketika mendengar ini. Adegan sebelumnya memang sedikit mengejutkan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, "Tas Kian Kun, kamu seharusnya masih memiliki pil Nirvana, kan? Karena ada sungai pil di dalam sekte, tidak perlu menggunakan pil Nirvana yang diperoleh dari medan perang kuno. Aku masih harus memiliki lebih dari 20 juta pil Nirvana." Lindong melemparkan tas Kian Kun ke Little Martin dan berkata, "Jumlah yang menyedihkan ini." Aku akan membutuhkan setidaknya 40 juta pil nirvana untuk membentuk formasi utama Little Marten mengerutkan kening dan berkata Lindung hampir memuntahkan seteguk darah segar ketika dia mendengar kata-katanya Dia menatap Little Marten dengan mata lebar Menyiapkan formasi besar akan membutuhkan 40 juta pil nirvana Mengapa orang ini semakin tamak dan serakah Jika bukan karena Lindung percaya padanya Kemungkinan dia akan curiga bahwa orang ini ingin diam-diam memotong. Tolong, pikirkan tentang status kepala sekte Yuan Gate itu. Jika aku tidak sepenuhnya mengganggu energi Yuan alami, dia pasti akan merasakan sesuatu ketika kamu menghilangkan kesadaran tetua Jiang itu. Martin kecil berbicara tanpa daya. Lin Dong terdiam. Dia berbicara dengan perasaan tertekan. Aku hanya memiliki pil nirvana ini. Martin kecil juga sedikit terdiam. Itu tidak terduga bahwa setelah kacau begitu lama, Ling Dong hanya memiliki jumlah aset ini. Berdiri di samping mereka, Api Kecil menggosok kepalanya ketika dia melihat dua individu yang depresi. Dia menutup mulutnya dan tidak berbicara. Biasanya, ketika dia bersama mereka berdua, dia tidak perlu khawatir tentang masalah seperti mengelola Pil Nirvana. Yang harus dia lakukan adalah melatih dan bertarung. Jika itu adalah Pil Nirvana. Aku punya beberapa di sini. Sementara Lindong dan Little Martin sama-sama merasa tidak berdaya. Wanita muda yang berdiri di samping mereka tiba-tiba membelalakan matanya yang besar. Dia membuka mulutnya dan berbicara. Setelah itu, dia melemparkan tas kian kun merah ke mereka tepat ketika mereka tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Martin kecil menangkap tas kian kuning ying huan-huan. Energi mentalnya menyapu sebelum alisnya berkedut segera. Dia tersenyum berkata, kamu memang putri Tuan Dao Sekte. Setidaknya ada 40 juta pil nirvana di dalam. Petik 2, 40 juta. Lindong menggosok hidungnya. Dia melirik Ying Huan Huan dan berkata, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah putri kecil yang kaya. Kata-kata kamu benar-benar masam. Ying Huan Huan mengerutkan hidungnya yang terbalik dan berkata dengan tertawa. Wajah Lindong memerah. Dia merasa agak tidak rata di dalam hatinya. Dia hanya bisa mengumpulkan jumlah kecil ini meskipun telah berjuang keras selama bertahun-tahun. Namun, pada akhirnya, yang harus dilakukan pihak lain adalah secara acak melemparkan sedikit dan itu langsung membuatnya merasa seperti orang miskin. Berdiri di samping mereka, Martin kecil mengambil tas kiankunnya. Dia mengabaikan keduanya saat dia menjentikkan jarinya. Gelombang pil merah cerah datang bersiul keluar dari tas kiankun. Setelah itu, itu seperti naga merah besar yang menyala di langit ketika mulai berputar. Gelombang demi gelombang nirvanaki yang menakutkan dilepaskan dan secara langsung mengguncang kekuatan yuan alami di tempat ini. Bahkan ruang itu sendiri secara bertahap terdistorsi. Banyak sinar cahaya menyebar ke bawah dan menutupi gunung ini tempat kelompok lindung berada. Kamu bisa mulai sekarang. Marten kecil bertepuk tangan dan memberi tahu lindung. Ekspresi Lindong berubah semakin serius ketika dia mendengar ini. Segera, gugus cahaya itu perlahan naik di tangannya. Pada saat ini, sinar cahaya hitam juga dengan cepat tersebar. Swoosh! Dengan penghapusan sinar cahaya, gugus cahaya tiba-tiba terbelah dan cahaya kemasan keluar dari dalam. Dengan cepat mulai lari, kemana kamu pergi? Lindong tersenyum tipis ketika melihat adegan ini. Dia membuka mulutnya sebelum simbol hitam kuno yang tidak biasa keluar darinya. Segera muncul di langit di atas cahaya kemasan dan langsung berubah menjadi lubang hitam berputar melingkar. Kekuatan melahap menutupi cahaya kemasan. Kekuatan melahap, kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang memangsa. Petik 2. Ceritan tajam dan ngeri dipancarkan dengan cara yang menusuk telinga ketika cahaya kemasan secara bertahap diserap oleh lubang hitam. Kamu benar-benar berani memperbaiki aku. Kepala sekte pasti akan merasakannya. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Petik 2. Diambang kematian. Namun kamu masih mengatakan begitu banyak omong kosong. Mata lindung berubah sedikit dingin sebelum teknik segelnya berubah. Kecepatan rotasi lubang hitam itu tiba-tiba meningkat dan devouring power dengan liar mengikis Yuan spirit itu. Itu menghapus kesadaran dalam sedikit demi sedikit. Ah. Berhenti, jangan hapus kesadaran aku, aku, aku tidak ingin mati Petik 2, setelah erosi kekuatan devouring yang sombong Kesadaran tetuaji yang jelas-jelas terhapus secara bertahap Sejumlah jeritan sengsara yang tajam terus-menerus dipancarkan dari dalam Namun, Lindong tidak peduli Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengedarkan kekuatan devoringnya Untuk terus menghilangkan kesadaran di dalam Sementara Lindung mengaktifkan devouring ancestral simbol untuk menghapus kesadaran tetua Jiang. Mata Little Marten tiba-tiba melirik Ying Huan Huan. Segera, dia menarik mereka, karena Lindung telah mengaktifkan simbol leluhur melahap di depannya. Kemungkinan dia percaya padanya. Dalam hal itu, tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun. Dia sadar bahwa Lindung selalu bertindak dengan hati-hati dan dia tidak akan mudah memercayai siapapun. Namun. Karena dia telah memilih untuk menunjukkannya padanya Dia jelas memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka Proses ini berlanjut selama setengah hari Baru setelah itu Little Martin merasakan bahwa Kesadaran dalam Roh Rohyuan telah benar-benar menghilang Berdengung Riak yang sangat tidak jelas muncul dari dalam Roh Rohyuan Tepat sebelum kesadaran di dalamnya benar-benar menghilang Namun Ketika hendak menyebar ia terhalang oleh sinar cahaya yang mengalir turun dari langit. Akhirnya, menghilang dari dunia ini itu menolak untuk pergi dengan damai, bahkan setelah kematian. Little Martin menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh, namun dia diam-diam merasa lega bahwa dia telah membentuk formasi. Kalau tidak, jika fluktuasi itu dipancarkan, pasti akan dirasakan oleh kepala sekte Yuan Get itu pada saat itu. Kemungkinan mereka harus melarikan diri lagi. Swosh. Lindong duduk. Dia memberi isyarat dengan tangannya di depan sekelompok cahaya keemasan terbang keluar dari lubang hitam dan mendarat di telapak tangan kanannya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan kirinya sebelum Earth core Spiritual Brewing Salefa berbentuk bayi yang berwarna emas muncul dengan cepat. Puff. Tangan kanan Lindong memegang Roh Yuan yang kesadarannya dihilangkan. Sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Dia menghela napas dalam-dalam sebelum perlahan menutup matanya. Kali ini, dia ingin meminjam bantuan kedua item ini untuk membentuk Yuan Spirit awal. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.